Wih, keren sekali. Kita menemukan tayo tingkat di sini. Wih. Halo teman-teman. Kembali lagi dengan Kakak yang paling ganteng sendiri teman-teman. Wah, lihat. Apa ini teman-teman? Wih. Ternyata ini ada keranjang ajaib teman-teman. Kita buka yuk. Wih. Lihat. Wah, ternyata ini ada es teman-teman. Widuh, suara kakak jadi serak. Wah, kakak belum minum obat, teman-teman. Nih, -teman. sekarang ayo kita masukin ke dalam keranjang. Oh ya, sebelum lanjut, yang belum subscribe, tekan tombol subscribenya ya, agar kakak bisa semangat lagi dalam membuat konten mainan, teman-teman. Wah, sekarang ayo, let's go! Kita cari mainan, teman-teman. Wah, kita cari kemana ya, teman-teman? Wih, cari di sekitaran sini teman-teman wah lihat teman-teman wih ada mainan yang berwarna kuning semua teman-teman wih sekarang ayo kita review satu persatu teman-teman wah ini apa teman-teman yang jatuh wih ternyata ini ada Power Rangers kuning teman-teman wah keren sekali ya Wih, terus, ini ada tayo tingkat, teman-teman. Wih, keren sekali! Kita menemukan tayo tingkat di sini. Wih, terus, ini ada wah, ada traktor bor, teman-teman. Ini yang buat jalan raya, teman-teman. Yang buat bor, terus ini ada wih. Ini ada loader, teman-teman. Wah! <tuh> Sekali ya, maaf kalau suara serak ya, teman-teman. Wih, terus ini ada, wih, ada loader lagi, like teman-teman. Cuman ini yang buat ngeruk, eh, ini salju. Wah, terus ini ada yang buat ladang, teman-teman. Terus ini ada, wih, ada truk mixer, atau yang sering juga disebut truk molen. Wah, terus ini ada. Wih, ada yang buat bersihin jalan bersalju teman-teman. Wih, keren sekali ya. Terus ini ada, wih, ada truk tambang teman-teman. Ini yang muat batu bara. Wow, keren. Terus di sini ada loader lagi teman-teman. Wah, wow, keren sekali ya. Terus ini ada traktor. Wih, keren. Kita menemukan traktor teman-teman. Terus ini ada wi ada lani teman-teman. Wah, landingnya rodanya warna putih. Terus ini ada wi, ada dam truk teman-teman. Wah, ini truk yang buat muat pasir. Terus ini ada silinder teman-teman. Wow. Keren sekali ya. Terus ini ada wih, ada Lani lagi, teman-teman. Wih. Tapi ini rodanya yang warna hitam, teman-teman. Wah. Keren sekali. Terus ini ada wih. Ada loader lagi, teman-teman. Wow. Mantap ya. <tuh> Wah, udah habis, teman-teman. Keranjang pun sudah terisi penuh. Ya udah, segitu dulu aja video kita kali ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dadah.